Baiklah, para untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kita mampir ke unggahan Kobas. Ya, kita lihat, Kobas satu jam yang lalu mengunggah foto bareng Lesti dan Bilar. Ini kebahagiaan untuk keluarga Konoha. Alhamdulillah, Kobas memang partner bisnis yang luar biasa, selalu mensupport idola kesayangan kita. Dan kita bangga, kita kagum dengan Leslar banyak orang-orang hebat. Banyak di luar sana orang-orang baik yang masih mencintai, mendukung, dan mendoakan untuk keluarga kecil Lesti dan Bilar. Dan tentunya, Prof. Hebat, ya, Leslar saat mampir ke Kobas ini luar biasa. Outfit yang dipakai oleh mereka ini keren banget, apalagi Bunda L selalu bikin softbox dengan. Penampilannya yang sangat kece badai. Masya Allah, luar biasa! Muda L semakin cantik. Mudah-mudahan sehat selalu ya, untuk idola kesayangan. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan, mudah-mudahan bisnis dan proyek apapun yang dilakukan oleh Leslar hari ini selalu dimudahkan, selalu diberikan kelancaran. Amin. Kita lihat juga bersahabat, kalimat caption yang dituliskan oleh Kobas. Terima kasih, Kakak Rizky Bilar, Dedek Lesti Kejora, dan Baby L sudah mampir. Semoga selalu diberikan kelancaran, sehat, sukses, bahagia ya. Masya Allah, kita aminkan doa dari Kompas ya. Mudah-mudahan selalu bahagia untuk Leslar Family. Kita lihat juga persahabat di gambar selanjutnya. Ini ada postingan Papa B satu jam yang lalu, persahabatnya di akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan namun kita salvage kalimat yang diunggah ngelanjutin yang sempat tertunda Bismillah, masya Allah kita doakan nih persahabat ya usaha milik Papa B, Bismillah mudah-mudahan lancar sukses ya semoga selalu diberikan kemudahan apapun niat dan apapun yang dilakukan oleh idola kita kemudian juga persahabatnya ada cedukan vitamin yang sangat membahagiakan sekali ini momen saat baby L sudah masuk mobil bareng bunda Lesti dan papa B ini masih di luar baby L nangis persahabatnya melihat papa B yang belum masuk mobil ketika sudah masuk mobil papa B lahar perhatikan langsung diam di baby L masya Allah ini real anak papa banget persahabat ya papanya masuk mobil langsung diem tadinya menangis nih persahabat ini kerennya Lesti dan Bilar yang selalu memberikan kebahagiaan untuk warga konoha Masya Allah kita juga di beberapa tanggapan komentar banyak sekali respon dan tanggapan yang diberikan antaranya dari akun Instagram si mediawanti mengatakan Masya Allah anak ganteng Papa Rizky Bilar sama Bunda Lesti Bu Cinyana sama papanya Itu syahril duduk di belakang dulu ya katanya itu Masya Allah Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Leoni 2889 Ya Allah jangan sampai ada yang memisahkan mereka kecuali karena Allah Berilah kebahagiaan, kesehatan bagi keluarga kecil, leslar, amin doa doa baik selalu kita aminkan mudah mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah amin dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di unggahan Inggrisnya ke Sandy Purnamasari wow malam hari ini adalah acara anniversary ms glow yang ke enam tahun persahabat ya sudah dipersiapkan acara yang akan tentunya pecah malam hari ini karena kedatangan bunda lesti Kejora bunda lesti persahabat ya ini tentunya di make upin oleh Kak Benu Sorumba Ini bakal kece banget nih Bakal cantik membahana pastinya Hari ini make up ibunya BBL kata Kak Benu Ini yakin terselabat ya Malam hari ini penuh dengan kebahagiaan Penuh dengan kejutan spesial Bunda Lesti tampil sangat cantik Kita selalu tentunya mendoakan yang terbaik mudah-mudahan Idola kesayangan kita Apapun urusannya, selalu dilancarkan dan selalu diberikan kemudahan. Kita juga pastinya para dia masih menunggu cidukan vitamin terbaru. Kabar baik, kabar terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. dan menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.